Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaos, ngaji obrolan anak zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dengan saya Hasan Nawardi. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang tentang positive thinking. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita di antara sahabat teman-teman semua, pernah misalnya ada kawan Anda mengirim WA, mengirim pesan kepada teman, kepada orang lain, lalu pesan itu tidak dibalas. Padahal biasanya selalu dibalas. Sehari tidak dibalas, dua hari tidak dibalas, apa yang akan terlintas dalam benak kita? Atau kita janjian dengan seseorang pertemuan tiba, ternyata satu jam dari jam yang di, dari waktu yang di, disepakati orang itu tidak datang juga. apa yang kira-kira biasanya muncul dalam diri kita ada kebiasaan kita lebih banyak melis kemungkinan-kemungkinan negatif dibanding kemungkinan-kemungkinan positif misalnya ketika WA tidak dibalas muncul kalimat jangan-jangan dia begini Jangan-jangan dia begitu Jangan-jangan dia sudah punya rencana lain Jangan-jangan emang dia sengaja Membatalkan pertemuan ini Jangan-jangan dia sengaja Tidak mau membalas WA saya Tidak mau lagi berteman dengan saya Dan berbagai jangan-jangan yang lainnya nah, Karena kita berpikiran negatif Muncul pada diri kita Rasa marah Rasa kesal dan bagi mereka, bagi teman-teman yang mungkin tidak sabar akan langsung memblokir nomornya Ya, saya bahkan memberikan pernyataan saya tidak lagi akan e, bertemu dengan dia atau kalau dia nanti mengirim WA ke saya saya juga tidak akan membalasnya jadi muncul kemarahan karena situasi sesuatu tidak sesuai dengan apa yang anda inginkan ya. jadi diri anda anda jadikan sebagai barometer kebenaran barometer eh, apa dari sesuatu itu baik atau buruk kalau sesuai dengan kepentingan saya itu berarti baik kalau tidak sesuai berarti itu buruk ya Nah anda jangan Mengorbankan diri Anda dengan perasaan-perasaan negatif itu ya Bisa Anda lihat bagaimana dampak secara psikis ketika seseorang men, men, menyimpan rasa dendam, rasa marah, ya rasa kesal Yang jadi korban adalah diri kita sendiri karena itu, saya mengajak teman-teman naos -teman yang berada oleh Allah untuk selalu berpositif thinking dengan cara memberikan kemungkinan-kemungkinan positif sebagai tandingan kemungkinan-kemungkinan yang negatif. Jika Anda terlintas misalnya yang negatif-negatif 5, -negatif minimal Anda juga buat kemungkinan kemungkinan positif 5 bahkan lebih dari itu sehingga ada keseimbangan antara positive thinking dengan negatif thinking. Dengan cara seperti itu, Anda tidak akan bisa menekan rasa kesal, rasa marah Anda. Ya, mungkin dia tidak membalas, tidak punya pulsa, tidak punya pulsa, paketnya habis atau dia sedang ada rapat penting, atau jangan-jangan handphonenya hilang, dan berbagai kemungkinan-kemungkinan positif yang lainnya sehingga Anda tidak terjebak pada buruk sangka. Karena Allah Taala berfirman, Inna ismun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa." Ya. Kita sudah stres, kita sudah marah, sudah kesal plus kita juga dapat dosa dari apa yang kita lakukan. ya. Karena itu, kita jangan menjadikan diri kita sebagai korban dari perasaan kita sendiri. Ya. Memang ada beberapa hal yang terkadang secara sekilas itu tidak baik untuk kita. Karena itu kita membencinya, karena itu kita marah Tapi siapa tahu, dibalik setiap kejadian yang secara sekilas kita tidak suka Ada manfaat, ada keberuntungan yang akan datang pada diri kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Asya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum Wa asya'an tuhibhu syai'an wa huwa lakum Surah Allahul Adin. Ya terkadang anda menyukai sesuatu karena anda sangat dengan keterbatasan ilmu pengetahuan kita kita kadang menyukai sesuatu dan kita berusaha untuk mengejarnya padahal sesuatu yang kita sukai itu tidak baik untuk kita dan Allah maha tahu akan hal itu atau kita membenci sesuatu karena minimnya pengetahuan kita itu kita membenci sesuatu dan berusaha untuk menghindarnya, untuk menjauhinya padahal di balik itu ada manfaat besar yang akan menghampiri Anda karena itu apapun yang terjadi serahkanlah sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mintalah yang terbaik kepada beliau, kepada Allah ya, ya Allah terima kasih, aku ridho atas apa yang terjadi dan berikan kami yang terbaik wabillibimah anta berikanlah lakukanlah apa yang menurutmu baik bagiku ya karena aku tidak tahu apa yang terbaik bagiku nah dengan cara seperti ini kita akan terhindar dari stres akan terhindar dari marah dan psikis kita akan selalu sehat. Ya. Ada hubungan yang sangat erat antara kesehatan fisik dan kesehatan psikis. Ya, berburuk sangka adalah tidak sehat secara psikis dan itu akan menimbulkan dampak negatif terhadap fisik kita. Jantung jadi berdebar, ya, eh, mungkin eh, muka kita akan menjadi bumerah ya bahkan bisa jadi kita akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol kita. Sekali lagi berpositif thinking karena itu sangat menguntungkan bagi kesehatan fisik dan psikis Anda. Alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.